Halo semuanya, kami merilis kembali Project Next NecroKit pada bulan Juni Apakah anda menyukai NecroKit baru dan ketiga revamp hero? Kali ini, kami kembali lagi untuk memberi preview update Project Next berikutnya pada bulan September Update bulan September mendatang akan menampilkan dua revamp hero lainnya Kali ini, kami memilih duo mematikan Leslie dan Gusha Mari kita bahas revamp Leslie terlebih dahulu Sebagai anak angkat dari House Vance Klan yang terkenal dengan kekayaannya yang luar biasa Leslie akan mendapatkan perubahan Untuk menampilkan kemewahan Dan keanggunan dari House Vance Manset di lengan Leslie akan digantikan Oleh sepasang sarung tangan kulit Berwarna hitam dan panjang Sepatu buat kulit setinggi lutut yang menakjubkan Akan menggantikan sepatu buat coklat tuanya Melengkapi tampilan Leslie Sebagai penembak jitu. Brosnya juga akan diganti dengan lencana House fans, kami berharap penampilan Leslie akan tampak lebih dewasa dengan poni yang ditata ulang dan penutup mata. Penglihatan optiknya yang baru ditambahkan akan membantu Leslie membidik dengan lebih mudah. Untuk skillnya, kami menyesuaikan pengalaman penggunaan skill 2 Leslie: tactical grenade, data statistik, dan pengamatan langsung dari pertandingan player. Menunjukkan adanya jeda dalam penggunaan tactical grenade, hal ini menyebabkan pengalaman gameplay yang canggung dan membingungkan. Kami mengoptimalkan animasi skill serta memperbaiki jeda sebelum dan sesudah untuk meningkatkan proses penggunaan skill secara keseluruhan. Berikutnya, Skill 1 Leslie, Master of Camouflage. Setelah peninjauan secara keseluruhan, kami memutuskan untuk mempertahankan mekanisme skill seperti semula. Namun, kami akan meningkatkan efek visual dari mode camouflage yang akan memberikan pengalaman lebih menarik bagi pengguna Leslie di Battlefield. Terakhir, mari kita bahas ultimate-nya Deadly Sniper. Kami mengurangi interval antara setiap dua Fatal Bullet untuk meningkatkan potensi burst dan agresivitas Leslie di dalam pertandingan. Berikutnya Sang Holy Blade dari House Faxley, Gusion. Cerita baru Gusion memisahkan Dewa Iblis yang meninggalkan tubuhnya. Sehingga kami berharap penampilan baru Gusion yang lebih trendy serta bergaya santai dengan pelindung bahu yang lebih sedikit akan menonjolkan kelincahannya sebagai seorang Assassin. Kami juga telah menambahkan desain serpihan mana milik Emon pada ujung shawl Gusion untuk mencerminkan keakraban dua bersaudara ini sejak awal debutnya di dalam game popularitas Gusion di daftar assassin masih bertahan hingga saat ini karena itu kami memutuskan untuk mempertahankan set skillnya seperti semula setidaknya dalam update ini namun kami masih merasa bahwa kami harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasih kami atas dukungan anda pada Gusion itulah sebabnya kami meningkatkan visual Gusion ke standar tahun 2022 dengan peningkatan penuh pada model di dalam pertandingan dan efek skill. Kami telah memastikan bahwa penyesuaian ini tidak akan mempengaruhi desain aslinya, sehingga anda masih akan melihat wajah yang familiar ketika anda bertemu Gusion di Battlefield setelah update. Dan meskipun bulan September mungkin sedikit terlalu cepat untuk hari Valentine, kami akan melakukan revamp lebih awal untuk skin Valentine kedua hero pada update ini. Dibandingkan dengan desain aslinya, kami menata ulang rambut Gusion dan menambahkan beberapa inci panjang celananya untuk menonjolkan kehormatannya. Pola dan dekorasinya juga telah dimodifikasi agar lebih cocok dengan Leslie. Sementara untuk Leslie, kami mendesain ulang sepatu hak tingginya untuk menekankan aura. Fame Itu saja untuk spoiler pertama dari update Project Next bulan September ini. Kami telah bekerja keras sambil terus meningkatkan efek visual dan skill setiap hero untuk memberikan Anda pengalaman bermain terbaik. Kami berharap Anda menyukai semua peningkatan yang telah kami lakukan sejauh ini dan menantikan update mendatang. Bersiaplah untuk update Project Next baru yang akan segera rilis. Sampai jumpa di lain waktu. Kami akan menunggu Anda.